kembali lagi bersama Rumah To Jadi di video kali ini nih Apa ya judulnya Kembali ke setelan pabrik gitu Soalnya ini Udah ganti tele lagi sih Nih Udah ganti ke tele ori Ini juga lagi habis dibongkar Mau dipasang lagi Tapi ini mau dipotong dulu bagian ininya nih Apa sih namanya Jadi dia kandas kan yang bekas dari USD Dia kandas di bagian sini Jadi setirnya kalau belok ke kanan tuh berat karena kena di ini kan kena di triple klem bawahnya alasannya kenapa ganti usd nanti kita bahas di video kenapa sih diganti lagi amalah diganti tele lagi maksudnya diganti standar ke tele ke, ke tele orinya lagi ininya berantakan lagi kita mau ke ini dulu ke tukang las langganan tukang bubur langganan mau potong ininya dulu ntar biar enggak terlalu berat soalnya di berat sekali cu kemarin ngebak kerakandas di bagian ini oke sekarang kita lanjut <trono> terondol lanjut ini cuma sementara doang sih pakai telenya makanya cover cover ininya nggak dipasang aduh ini nanti jatuh nggak bautnya dilepas lagi. Jatuh enggak ya? Baut apa sih namanya. Baut batok, batok lampunya. Enggak ya, enggak akan jatuh. Moga-moga enggak jatuh. Hah, jadi kita mau beli sekring juga. Ini sekringnya soalnya udah ada yang putus dan sekringnya apa? Sekring cadangannya udah kepake semua. Di sini sih posisi apa? Posisi sekringnya. Nanti kita buka dulu, kita lihat sekring berapa, nomor berapa, baru kita ke bengkel. Tapi sebelumnya kita potong ini dulu, ke tukang las Besi sambungannya Nah, langsung aja lah, ini Setirnya berat, nih Berat ke kanan sih, bukan berat, keras maksudnya Jadi dia kayak mentok kan, ngganjal gitu kalau ke kanan Ini juga motor mau ditinggal sebentar, soalnya mau balik ke Papua dulu bentar, mau jemput orang tua, ya kalau sempat kita bikin video di sana, di Papua, tapi nggak pakai motor ini, soalnya nggak dibawa motornya, pakai motor yang di sana aja, motor zaman esemak. <guruh> Jadi nanti kalau sempat, yang nge juga di Papua, tapi beda motor. Soalnya ini nggak dibawa, cuma bentar doang. Masa dibawa, ongkosnya mahal, dan saya pun lupa pakai kacamata. cowo anjir! Pantesan kok kayak ada yang beda gitu. Ternyata lupa pakai kacamata, kita balik dulu lah. Muter lagi ke rumah anjir, bisa-bisanya lupa pakai kacamata. Pantas kok ngeliat tuh, kayak kok kayak ada yang beda di pandangan ini itu apa gitu ternyata pas ngelihat ke ini Oh iya lupa deh lupa pakai kacamata Arul Arul kok oh, bisa-bisanya loh lupa pakai kacamata anjir jadi nah, jadi sekarang udah ngambil kacamata balik bisa-bisanya lupa itu ini banyak yang nanyain sih ini karet soknya pakai apa karet soknya ini tuh pakai punya Gordon kalau nggak salah waktu itu Ukurannya 41 satu, maksudnya karet shock untuk ukuran AS 41 gitu. Kemarin tuh kalau salah punya Gordon gitu. Dan harganya ini tuh kemarin berapa ya? Sekitar 130 gitu. Ya 130 apa 120 ribu. Ini bahannya bagus dia apa ya? Nggak kempes gitu maksudnya. Kan biasa kan kebanyakan karet kayak gini tuh. Kalau soknya turun kan dia kayak kempes kayak gepeng gitu kan, gepeng gini, hmm, kan gitu loh. Kalau ini enggak, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Pas naik turun juga, gitu. jadi bahannya bagus, kelihatan keker gitu, kalau pakai ini. Ini kemarin belinya di Tokopedia, cari aja karet sok depan Gordon gitu, warna hitam. Pokoknya harganya itu kisaran 120-an lah, kalau nggak salah. Jadi buat yang mau beli, cari aja di Tokopedia. Oke. Okay? karena udah lama sih belinya udah dari motor pertama keluar gitu pas baru keluar Terus pasangin karet Sok Oke kita lanjut lagi ntar KTM dulu beli ambil uang terus beli teh pucuk sama beli rokok anjir motor trondol lanjir enggak ada lampu depan diprepelin kok kuncinya susah dicabut keras cuma diikat tali doang Cuk. oke lanjut lagi ini beli minuman Cuk, banyak jadi kita akan bahas sedikit kenapa sih diganti tele diganti apa tele ori lagi kenapa usd nya dilepas ini mobil parkir di belakang terus kita gimana mana setirnya keras lagi ya maklum motor supermoto mah nggak ada Gantungan barangnya gantung di stir palingan. Jadi maaf kalau misalnya plastik ini agak merusak pemandangan di video. Karena ya mau taruh di mana lagi? Kita lewat sini. Nah tempatnya di sana. Kalau lewat sana apa? Satu satu jalur harus muter jauh. Oke jadi. Alasannya kenapa diganti tele itu karena mau diganti lagi USD-nya, mau pakai yang tahun muda Kan kalau yang kemarin tuh YZ125 yang tahun tua, tahun lama maksudnya Tahun tua lah kayak gitu Nah sekarang mau ganti yang tahun mudanya, yang warna gold Modelnya beda kalau untuk modelnya Pokoknya cari aja YZ2.5 atau enggak. CRF 2.5 sama aja sih Tinggal lihat aja nanti dapatnya yang mana Tapi Karena yang di tempat langganannya Stoknya habis YZ 2.5 USD YZ 2.5 yang tahun muda Jadi Untuk untuk sementara kita ganti Teleori dulu sambil nunggu Karena katanya sekitar bulan depan Baru masuk lagi stoknya Dan ini nanti gantinya tuh USD sama arm. Jadi, swing armnya sepaket sama USD. Nah, pakai kalau swing arm, pakai YZ2 setengah yang tahun muda juga yang agak ringan. Nah, untuk USD-nya nanti lihat dapatnya yang mana: YZ2 setengah atau CRF2 setengah. Pokoknya, pengen yang warna gold kayak gitulah. Jadi, buat kalian yang pengen nyari USD-nya beli di mana, swing arm-nya beli di mana, ini dia Instagram-nya atau kalian bisa cek langsung di deskripsi video kalau kalian mau follow instagramnya Disitu banyak sih ngejual barang-barang copotan limbah apa limbah se kayak gitu kayak usd terus ring arm pokoknya banyak kalian cek aja langsung dan harganya ya lumayan sih agak-agak miring sedikit lah karena udah cek harganya paling murah sendiri sih Cuma belum PNP kalau itu kita setting PNP sendiri dan untuk setting PNP itu lumayan mahal sih kalau swing arm tuh kita harus buat unit tracknya itu kisaran berapa gitu bahannya jadi kita setting PNP sendiri jangan tanya lagi PNP atau enggak masnya ada nggak ya yang langganan apa dia nggak ada kalau nggak ada wah bahaya Ini sambungan dilepas, soalnya mentok di sini. Ini mentok, nih. kan cuma las titik kemarin. Yang bawa ya iya, bawahnya ini. Soalnya mentok di sini, iya. ganti ini kan sok depan panas, cuk. Di sini mah panas terus anjir jarang dingin-dingin gitu. Ini sebentar kita kalian ini sih. Buka sekringnya. Atas kalian aja. Terus kita foto. Foto kita cariin sekringnya. Ini dia. Tinggal buka ini doang sih. Oke, udah kebuka. Terus kita buka yang ini. Kelihatan enggak? Tuh, tempat sekringnya tuh. Enggak kelihatan kayaknya silau Ini malah lebih ribet lagi Nah gini aja lah Jadi itu dia tempat sekringnya kita foto dulu Kan ada nomor-nomor sekringnya di tutupnya Di balik tutupnya tuh ada nomor Keterangan sekring berapa, nomor berapa gitu Yang dipakai maksudnya Jelas nggak ya 20A puluh 20 a, a udah jelas. Tutup, tutup lagi, tutup, tutup, tutup, tutup. Kita tutup, beli sakring sekring mah murah. Paling berapa? 5.000, 8.000 paling. Satu bijinya. Jadi fungsi sekring itu sebenarnya tuh kayak ini apa? Sama aja sih kayak nyambung arus. Cuma dia itu buat kayak misalnya untuk mencegah konsleting. ini gimana cuy? aduh, agak susah sih pasang ini. Ya. ah? ini apa? aki? aki. iya. bagian di sini. iya. nggak nggak cocok ya. nggak di sini. sama sekringnya. aduh. eh jatuh Cok. aduh lu. aduh lu. Ini motor Astrea, ya, motor legenda, jadi fungsi sekring itu kayak buat mencegah konsleting. Jadi, kalau ada konsleting apa gitu, dia larinya ke sekring. Jadi, yang putus itu sekringnya bukan, enggak jadi, nggak sampai kebakar lah. Itu banyak motor yang apa sekringnya dilepas, tapi ya gitu resikonya. Kalau ada konslet yang kena kabel bodi kebakar. Oke jadi ini udah dipotong tuh udah dilepas platnya mana tadi ya, platnya? Ini kunci deh. <laughs> nah platnya mana tadi cu Oh ini deh. Nah jadi ini dia platnya. Datang gak sih? Ini tuh buat ganjalan ini sih di USD. Jadi buatkan USD ada yang kiri kanannya nih. Buat ganjalan apa? Ganjalan pembatas-pembatas maksudnya pembatas gerak stang jadi pembatas kiri kanannya kalau nggak pakai itu nanti USD itu Belok kiri kanannya itu dia Maksudnya loss gitu nabrak body ke kanan gak ada ganjalan jadinya dia mentok di body kayak gitu makanya ditambah pelat itu biar Ada pembatasnya pas belok kiri kanan jadi Kita sekarang lanjut pergi, apa beli cycling dulu? Terus, banyak yang nanya juga, enak mana sih USD sama tele? Tergantung sih USD apa yang kita pakai. Kalau misalnya pakainya USD sekelas DZ kayak gitu, kayak limbah kayak gitu ya, jelas lebih enak USD. Tapi kalau kita makainya kayak real jam kayak gitu. Ya, saya mending yang ori kalau kayak USD nya real jam gitu. Karena lebih enak yang ori sih. Karena satu berat kalau real jam terus berat apa keras juga. Jadi kalau saya daripada real jam mending pakai ori. Atau enggak kalau ada budget misalnya buat beli real jam ditahan dulu. Terus tabung bentar nambah dikit dapat copotan limbah kayak YZ 125 yang tahun tua kan itu kisaran 7 juta 6 sampai 7 juta kan. Jadi ya gitu. Makanya kenapa saya nggak pakai real jam? Karena sayang duitnya aja sih. Daripada pakai real jam mending pakai yang ori. Atau daripada real jam mending sekalian yang copotan gitu, limbah. Limbah YZ atau CRF. Sebenarnya kalau YZ sama CRF tuh sama aja sih soknya sok apa USD depannya, cuma beda merek sih. Kalau YZ tuh Yamaha tuh kebanyakan kayak apa, Kalau Honda kayak CRF dua setengah gitu, Sowa, Dan kalau untuk harga masalah harga sih rata-rata kalau CRF sama YZ masih mahalan YZ USD-nya, contoh apa copotan YZ YZ. Kalau CRF, dia agak murah, lebih murah dibandingkan YZ. Yang mahal tuh paling copotan KTM itu, WP. Hah, harganya bisa belasan juta, cok. Kalau WP itu. kalau ada uang ya pakai WP lebih bagus sih. Kalau nggak ada ya udah paling CRF aja, solusi paling murahnya. CRF atau enggak, Honda CR kan ada tuh. Kalau CR itu kan yang versi apa yang 2 tak? Kalau CRF kan yang empat tak? Jadi gitu Terus kalau sama USD yang kemarin saya pakai yang 125 Kalau dibandingin dengan Tele orinya WR Lebih enak yang YZ sih kemarin Untuk di aspal enak Untuk di Apa terabas juga enak Di jalur Kalau untuk di aspal Dia enaknya USD kemarin tuh Apa stabil gitu Jadi setiap dipakai cornering tuh kayak tikungan-tikungan beloknya stabil karena Soknya apa USD-nya nggak terlalu apa nggak terlalu empuk gitu empuk cuma mainnya bagus kalau pakai tele ori telenya WR ini terlalu empuk jadi kalau tikungan tuh agak goyang karena kan kena ini sedikit melangsungin ini kan main kan jadi kalau tikung tuh dia agak goyang Makanya lebih enak kemarin pakai USD sih. Kalau dipakai tikung dia stabil gitu. Aduh, Cuk, salah jalan, Cuk. Mau beli saking kan ke sana arahnya. Ngapain ke sini? Coba. Ini muter lagi, anjir. Terjauh. Terus, banyak yang apa komen juga, kan? Banyak yang nanyain, "Bang, bagusan CRF atau WRC bingung mau milih yang mana." Sebenarnya sih, dua-duanya bagus, tergantung kebutuhan kita sih mau yang mana. Sama, tergantung selera kita, maunya yang mana, sukanya yang mana gitu. Dan kalau menurut saya, kalau CRF dia lebih cocok ke orang-orang yang postur badannya, maksudnya nggak terlalu besar gitu. Jadi, Postur badan, badannya ramping, cocok pakai CRF. Sedangkan kalau yang postur badannya besar kayak saya gini, misalnya tinggi terus badannya gede, nah itu lebih cocok pakai WR karena emang ya, dimensi WR sendiri juga lebih gede sih, paling gede sendiri. Jadi, kalau yang untuk postur badannya gede ya lebih cocok kelihatannya pakai WR, bawa WR gitu kayak saya. Jadi gitu, tergantung selera juga sih Sukanya yang mana gitu Dua-duanya mah bagus Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing pokoknya mah Jadi ya Kembali lagi ke pilihan kita Maunya yang mana Paling senang jalan-jalan kayak gini Gak rasa juga kalau lewat rel-rel kereta kayak gitu Soalnya gimana ya, kebanyakan orang-orang Indonesia itu, apa ya, maunya harga murah tapi spek build up kayak gitu. Jadi mau spek build up tapi harganya harga trail biasa gitu, harga-harga 30-an, 40-an. Mana dapat, cowok. Kayak misalnya mereka tuh maunya harus ringan, terus mesinnya harus powerful, terus kaki-kakinya harus, huh, mantep pokoknya. Tapi maunya dengan harga murah gitu. Ya kalau kayak gitu mau pabrikan bangkrut. Maksudnya mereka produksi, produksi apa? Misalnya satu produk, speknya build up, tapi dijual dengan harga 30 jutaan kayak WR gini puluh 38 gitu Ya pabrikan bangkrut lah <gifat> Ada sekring Sekring Yang 20 nya kasih 2 20 nya 2 Terus Yang limanya kasih 1, 2, Iya yang kecil kayak gitu Pokoknya yang seukuran segini, oh, semua segini. Iya Yang, lima yang limanya Satu dua tiga empat Terus Yang lima belas kasih Tiga Udah Dua puluh dua limanya nya empat Lima belasnya tiga jadi ini ada ukurannya ada yang kecil ada yang gede sekring besar sekring kecil maksudnya ini harus sambil minum sambil ngerokok nunggunya cuk soalnya nih lama makanya tadi Aing beli minuman banyak ya buat nunggu ini biarpun cuma beli sedikit juga tetap harus nunggu gitu ngantri Oke jadi ini udah dibeli sekringnya udah dapet jadi ini beli yang 15 A tadi berapa ya? 15 A 3, 20 A 2. Terus 5 A 4. Harganya ada yang 8.000, ada yang 4.000, ada yang seribuan Tergantung ini sih. Jadi gitu, tapi ini pakainya yang ukuran kecil, bukan yang gede karena ada dua yang ukuran besar sama yang ukuran kecil. Kalau WR pakainya ukuran kecil semua. <tuh> Jadi kita Ntar baru kita pasang sampai rumah, kita balik dulu Udah sih, kita cuma beli itu doang Habis ini sampai rumah kita pasang sekring Terus pasang lampunya lagi Soalnya motor mau ditinggal Besok mau berangkat ke Papua soalnya Udah dicuci bersih Biar ditinggal tuh nggak kotor gitu Hah di ini aja lah di kantong jaket, biar kalau ngebutu enak gitu. Jadi gitu, ini nanti mau dipasang mau diganti maksudnya ganti swing arm sama USD. Kalau swing arm udah pasti pakai yang YZ dua setengah, karena kenapa? Ya kebanyakan pakai YZ dua setengah tahun muda tahun tua karena satu kalau swing arm yz itu dia harganya lebih murah terus bahannya bagus sama bobotnya ringan karena kebanyakan kalau untuk motor-motor kayak buat rakitan kayak gestrek kayak gitu rata-rata pakai swing armnya diganti pakai yz kayak ninja gestrek kayak gitu kan soalnya solusi murahnya kalau pakai bagus sih pakai cabutan KTM cuma kan mahal kalau cabutan KTM tuh mahal terus banyak ini apa kalau KTM itu apa banyak super kopinya jadi kalau KTM tuh USD-nya sama swing arm-nya tuh ada super kopinya jadi super kopinya tuh mirip mirip 99% susah dibedain sih paling dibedain tuh dari apanya kayak nomor serinya gitu kalau dilihat sekilas mah mirip 99%. Dan kalau mau dibilang harga swing arm Super Kopi KTM itu harganya dapet ini sih, dapet swing arm YZ, YZ tapi yang ori gitu. Dan untuk set ongkos setting PNP-nya lumayan mahal juga, jadi mending pakai yang ori YZ sih daripada pakai yang Super Kopi KTM. Karena kemarin niatnya gitu sih, pengen pakai yang super kopi KTM, soalnya emang 99% mirip sih, cuma ya sayang gitu. Daripada budget segitu pakai super kopi, ya mending yang ori lah. Kalau super kopi gitu, kalau nggak salah tuh buatan ini apa? Buatan Thailand. Super kopi, swing Arab super kopi super KTM sama USD super kopi KTM. Itu kalau nggak salah buatan Thailand, kalau nggak salah. Jadi impor. Tapi ya sama aja sih super kopi. Soalnya ya tahu lah, Thailand kalau ngeproduksi part-part modif tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Terus rata-rata part modif Thailand tuh bagus-bagus semua, Cuk. Kayak WR, buat WR. Yang ngeluarin duluan apa yang ngeluarin duluan tuh part modifnya tuh dari Thailand. Tapi sayangnya nggak masuk ke Indo tahu mungkin ada yang jual tapi cuma beberapa gitu Soalnya ngeliat-ngeliat di grup Facebook yang WR Thailand itu Part-part modifnya tuh banyak yang cakep-cakep cu Buat WR tapi buatan Thailand gitu Kalau di Indonesia kurang sih Masih bagus-bagusan buatan Thailand Tapi susah nyarinya kita harus order langsung sana Harus ada kenalan lah pokoknya Ntar Mau ngorder chat pakai bahasa Thailand, coy. Jangan pakai bahasa Indonesia. Enakan lari ya. Iya dong udah pakai per kopling per. Jadi kalau ngoper-ngoper gigi tuh tenaga tuh enggak hilang, enggak loyo gitu. Kita ke ini dulu mau beli itu. Oke, jadi ini udah tadi beli itu dulu. Jadi mungkin segitu aja sih video untuk hari ini biar enggak pada nanya-nanya gitu, maksudnya biar pada tahu kenapa alasannya diganti teleskopik, diganti teleori lagi maksudnya USD-nya dilepas, kenapa dijual ya gitu. Enak, enak, sebenarnya kalau enak masalah enak atau enggak enak apa USD-nya bukan dijual karena enggak enak atau apa enggak, cuma karena ya tahulah manusia enggak ada puasnya gitu, rasa ingin mencobanya tuh selalu gitu, pengen nyoba yang warna gold, yang dua setengah, yang tahun muda gitu. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja videonya. Nanti next konten mungkin bikin konten di Papua nanti. Kita bikin konten apa? Rencananya sih pengen ada nge-review punya temen di sana, YZ du, apa Supermoto 2.5. Jadi udah di Supermotoin nanti. Kalau ada nyampe sana di katanya buat dibikin video review sama test ride-nya. Pokoknya nanti tunggu aja video selanjutnya oke ntar kita ini see you next video